Eh Sob, Fahri di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, Fahri baru dapat bifur katum Nah, apa sih bedanya kok hampir sama kayak yang biasa di rumah-rumah, di tempatku, di tempat tetangga, di pohon-pohon gitu ya. Ini juga memenuhi request dari subscriber Fahri Orchid karena beberapa ada yang minta untuk... Fahri membahas tentang platiserium. Terima kasih untuk requestnya, nya Fahri tunggu request berikutnya, karena kita selalu berbagi. Platiserium Bifurcatum. Ini Fahri akan mounting atau akan tempelkan ke papan kulit penis. Ini ada anaknya, nanti sekalian Fahri pisah. Dan Fahri akan jelaskan platycerium Bifurcatum bedanya dengan platiserium willinki platycerium hili dan platycerium Panama karena mirip-mirip nih sobat sekalian tuh mirip-mirip ya ini yang Panama ini yang hili terus ini yang Billin kemudian ada lagi yang naik juga ini adalah Alki alkikorkon ini berasal dari Madagaskar nah bedanya di mana nih biar sobat nggak bingung lagi simak videonya sampai selesai sobat sekalian. Kalian, Platyserium bifurcatum merupakan Platyserium yang mirip dengan Platyserium willingi yang biasa tumbuh di rumah-rumah penduduk di lingkungan kita, ya. Namun ada perbedaannya, sobat sekalian. Selain asal dia berada atau native dari mana, juga untuk penampilannya, penampilan fisiknya berbeda, sobat sekalian. Platyserium bifurcatum ini daun ini daun infertil atau daun yang tidak punya spora atau daun mandul nah atau perisai orang-orang bilang kemudian kalau yang ini adalah daun fertil yang memproduksi spora Pada Platyserium bifurcatum ini daun fertilnya atau daun yang produksi spora ini menjulang ke atas sobat sekalian atau erect ya naik itu. Naik ke atas Ya masa naik ke bawah ya Naik pastinya ke atas Apa ada naik ke bawah Platyserium bifurcatum ini Daun vertilnya itu naik nah, Hampir seperti Hili dan juga Panama Tapi juga berbeda Kemudian platyserium bifurkatum ini berasal dari mana sih Penyebarannya dari Papua, Papua New Guinea Australia, terutama di Queensland, kemudian daerah Australia ya di sana nah tetapi ini bukan berasal dari Jawa, Australia itu di Queensland dan New South Wales ya di New South Wales dari sana, ini naik gini oke, kemudian apa perbedaannya dengan platyserium Wilinky yang biasa kita temui atau yang sangat mudah kita temui dan sudah umum untuk dipelihara di rumah-rumah. Nah, ini yang wiltingi sobat sekalian. Mirip ya sama platyserium bifurcatum, tapi kalau wiltingi ini daun fertilnya atau daun yang produksi spora itu turun atau pendles turun ke bawah. Masak turun ke atas? Turunnya ke bawah. menghadap turun ke atas. Jadi turun ya daun fertilnya itu turun. Kalau bifurcatum tadi naik, ini turun. Kemudian untuk ukuran daun vertinya ini juga kalau yang wilingki lebih panjang. Dan dia cenderung dari daun muda pun dia sudah mengarahnya ke bawah. Tuh, daun muda pun mengarahnya ke bawah. Meskipun nanti agak naik dikit tapi tetap nanti dia arahnya ke bawah. Ini untuk wilingki. Wilingki penyebarannya memang di... Asia Dan juga di Indonesia termasuk Jawa, Sumatera Kalimantan ya Tersebar luas untuk Wilingki Sehingga tidak heran jika Kita sering menemui platiserium Wilingki Dimanapun Anda berada Sobat sekalian Itu ya perbedaan bifurkatum dengan Wilingki Kemudian Sobat sekalian Fari akan jelasin Perbedaan dengan platycerium hili, nah ini platycerium hili. Platycerium hili itu juga naik, sobat sekalian. Bedanya apa dengan bifurcatum? Bedanya dari segi warna ya, untuk hili itu hijaunya lebih tua. Kalau ini agak silver, kalau bifurcatum lebih silver. Nah, untuk hili itu lebih tua, kemudian untuk cabang-cabangnya ini juga untuk hili tidak terlalu banyak dan ininya lebih lebar di sini lebih lebar jarinya itu pendek-pendek ya jarinya pendek-pendek dan juga untuk hili penyebarannya hampir sama dengan bifurikatum dari Australia terutama Queensland juga dari Papua dan juga Papua Nugini untuk hili Jadi di Jawa itu tidak ada Tapi saat ini sudah lumayan banyak Kolektor-kolektor di Jawa Yang mempunyai platiserium hili Kemudian hili kalau sudah besar seperti ini sobat sekalian Nah ini platiserium hili Meskipun jarinya nanti juga bisa banyak Tetapi sobat perhatikan ya Untuk platiserium hili Pada bagian telapak tangannya ini telapak tangannya, berbeda dengan bifurkatum kalau bifurkatum itu cabang-cabangnya lebih langsing sobat sekalian kurvanya ini, atau sudut-sudutnya itu lebih tajam Ini seperti ini, kalau yang hili seperti ini nah hili itu bisa dipot karena daun vertinya naik panama juga nanti bisa dipot bifurkatum juga bisa dipot lantas, apa bedanya hili dengan panama, nah tambah pusing gak sobat sekalian ini hili sama panama meskipun namanya adalah panama tetapi bukan berasal dari panama ya kalau panama ini jarinya itu kayak putul nah kalau panama ini jarinya kayak putul sobat sekalian beda sama hili ya, hampir mirip cuman ininya nanti lebih lebar bagian telapak tangannya lebih lebar dan jarinya ini kayak putul kalau ini kan rube-rube panjang nanti kalau yang ini kan kayak putul, sobat saya, kalian. mirip mirip ya, naik-naik semua, cuman beda-beda, sobat kalian. Tadi Bifurkatum, Hili, Panama. Nah, Panama ini jarinya kayak putul, jadi kayak tumpul gitu ya, seperti ini. Ini untuk Panama, ini juga anaknya udah bisa dipisah-pisah. Itu perbedaan antara bifur Bifurkatum, wilinki, Hili, Panama, bedanya seperti itu. Hili sama berkatum itu dari Australia, Papua, Papua New Kalau Wilingki itu dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan hampir merata di seluruh Indonesia dan juga Asia sobat sekalian. Fahri akan tunjukkan Wilingki yang sudah sangat besar. Kalau Bifur katum besar pun dia tetap ininya naik. Daun vertunya tetap nanti naik ya. Kalau wilingi, dia merumbai atau menjuntai ke bawah. Dan juga jari-jarinya lebih panjang, sobat sekalian. Daunnya itu kayak lebih lemes. Bisa panjang banget ya. Bifur katum juga bisa panjang banget, tapi nanti dia naik nyerotok-nyerotok. Kayak sundul langit gitu. Kalau yang ini kayak terjun. Jadi mungkin dulu rusanya itu pas apa ya, awo, kakinya di atas, tanduknya menghadap ke bawah. Kalau ini normal, tanduknya menghadap ke atas. Ini platiserium Bifurkatum dengan billingki bedanya itu. Nah, katum ini lebih jarang ditemui, penjualnya juga masih jarang. Jadi, uh, buruan sobat kalau pengen dapetin bifur katum ini hari mumpung lagi perbanyak nih sobat sekalian. Sobat sekalian, supaya sobat gak bingung nih jejerin semua ya Yang jengat-jengat Sama yang mirip dengan Bifurkatum Nah, yang sebelah sana adalah Wilingki Patiserium Wilingki ini memang penyebarannya Di Asia, termasuk di Jawa juga ada Nah, kalau Bifurkatum ini kan naik Kalau Wilingki dia ke bawah Naik Nah, ini naik kan Ini naik gini Kemudian yang mirip lagi adalah Platyserium Panama sobat sekalian. Panama ini banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan kultivar dari hili tapi ada yang mengatakan itu adalah spesies yang berbeda. Meskipun namanya adalah Panama, tetapi bukan berasal dari Panama ya. Fahri akan jelaskan di video lain yang khusus membahas tentang Platyserium Panama. Kemudian Platyserium hili, ini juga naik juga. Platiserium hili ini berasal dari Papua, Papua New Guinea, Australia. Nah, perbedaan antara Panama dengan hili, Panama ini garpunya atau jari-jarinya nggak terlalu panjang atau tumpul, sedangkan hili ini garpunya panjang seperti ini. Nanti besarnya untuk yang Platiserium hili, ini Platiserium hili. Kemudian, ada lagi yang naik juga. Ini adalah Platiserium. Alikorkon ini berasal dari Madagaskar, terutama di daerah uh, Mozambik, Mozambik ya. Ini alikorkon mirip juga ya, tetapi untuk alikorkon ini garpunya lebih runcing, untuk cabang-cabangnya ini lebih runcing dan nanti cabangnya juga akan banyak dan serta semakin panjang. Nah, alikorkon ini lebih runcing atau lebih sempit, lebih nero. Untuk perisainya atau daun invertilnya, ini berbentuk bulat. Hampir sama dengan bifurkatum, tapi bifurkatum ini nanti ujungnya akan menjari. Kemudian untuk panama, ini juga bulat. Untuk hili, ini untuk perisainya juga bulat. Nah, yang mungkin sobat sering bingung adalah daun vertilnya atau daun yang memproduksi spora. Ini mirip-mirip ya, tapi... Semuanya ini berbeda, bifurkatum. Kalau Wilink jelas ke bawah, meskipun dia mirip, tapi dia menjuntai. Menjuntai ke bawah, bukan ke atas ya. nggak ada yang menjuntai ke atas. Kemudian untuk Panama, ini Fahri akan bikin khusus videonya, karena ini perjalanan hidupnya atau sejarahnya, atau jurnal ilmiahnya ini panjang. Jadi nanti Fahri akan ulas sendiri, bisa jadi ini adalah natural hybrid. Kemudian untuk hili, hili ini juga sekarang semakin banyak yang mengoleksi hili, karena semakin sadar akan keindahan platiserium hili. Selain dari Indonesia, juga dari Australia, terutama indonesianya bagian Papua, ya. Ini juga korkon ini juga masih jarang yang punya, ini juga bisa memproduksi anak. Semuanya ini yang Fahri tampilin bisa produksi anak, yang tidak bisa hanya super boom, kemudian Hultomi, kemudian Wandae yang di belakang itu, kemudian Ridley. Nah, Fari nanti akan bahas tentang Hultomi, tentang Wandae, tentang semuanya. gitu ya. Oke, ini supaya nggak bingung Fari jajarin, karena kalau nanti dijelasin satu-satu, tapi nggak dijajarin, kadang masih bingung ya. Jadi kesimpulannya, Bifurkatum bedanya sama Wilingki, kalau Bifurkatum itu naik dan asalnya berasal dari Papua, Papua New Guinea, Australia terutama di New South Wales dan juga Queensland ya untuk hili daunnya lebih gelap Nah untuk Panama ini jarinya lebih tumpul atau lebih pendek semuanya cakep nanti Fahri akan tunjukkan cara memisah dari platyserium bifurkatum nah, Bifurcatum ini juga masih sangat jarang ditemui di penjual tanaman Oke Fahri ulang itu apa Kak Wilinggi ini Panama. Panamai Hili. Hili Dan ini Ini Alki, Alki. Korkon. Korkon Nah Hili nanti matchernya seperti ini Ini udah produksi spora ya Jadi bagus kalau dipot Kalau yang jengat-jengat gini dipot bagus Karena dia naik ya. Tapi kalau yang gelembreh Atau yang menjuntai dipot juga bisa Tapi nanti digantung ya Itu tentang platycerium yang jengat-jengat masih ada banyak sebenarnya untuk yang jengat-jengat. Nanti ada stemaria dan sebagainya. Tapi ini segini dulu nanti sobat supaya nggak bingung. Dah. Dah. Sobat sekalian mungkin kalau tanamannya udah agak besar. Bedainya bisa jelas ya antara Bifurcatum dengan Platycerium Wilingi. Nah ketika masih anak-anak atau masih remaja. Nih, ini adalah... Ayo yang mana yang bifurkatum, mana yang milingki, ayo Mirip ya Ini yang wilingki, ini yang bifurkatum Ini masih juvenile form atau masih anak-anak atau remaja, masih sekolah ya Nah perbedaannya Walaupun masih kecil untuk milingki Itu dia udah jengat Udah jengat dan ininya lebih lebar sobat sekalian Daun vertilnya ini lebih lebar, sobat sekalian, ini udah jengat. Untuk Wilingki, meskipun dia agak jengat, tetapi dia glembreh gitu. ya Dia ada potensi untuk tetap nanti arahnya ke bawah, sobat sekalian. Dan lebih nero atau lebih sempit, sobat sekalian. Untuk Wilingki yang masih anak-anak atau masih sekolah, dia lebih sempit, lebih langsing. Daunnya lebih sempit ya dan dia tetap cenderung nanti kelihatan dia udah mau mengarah ke bawah meskipun masih jengat ke atas ya tapi dia nanti glembreh nah kalau yang ini kan lebih lebar nih sobat sekalian untuk bifur katum itu ya Fahri harap udah bener-bener jelas nih karena Fahri detailin Oke, Fahri akan pisah anakan dari bifur katum ini anaknya ini tak ambil supaya Fahri bisa nyediain yang ekonomis untuk sobat sekalian nih Bismillahirrohmanirrohim Nah ini dapat Alhamdulillah kita akan tempelkan ke papan kulit pinus dengan moss dan juga benang sobat sekalian siapin papan kulit pinus kalau nggak punya ya pakai papan pakis papan kayu bisa Kemudian kita alasin pakai moss yang sudah direndam air. Kemudian kita tempelkan karena dia nanti naik, jadi arahnya ke atas ya kalau begini kebalik nanti dia pusing. Nanti aliran darah di kepala semua gitu ya. Kemudian Dan ini kita ikat dulu sedikit buat biar enggak gerak terus kita tambahin sobat sekalian supaya cantik nanti tumbuhnya yang daun atau perisainya ini yang daun invertil atau perisainya supaya nanti membentuk bulatan kita rangsang dengan moss-nya kita bentuk bulat seperti wheel atau roda sobat sekalian circle kemudian kita ikat lagi kita moss-nya kita ikat dengan benang supaya gak berodol supaya gak maut-maut ya sobat sekalian nah. nanti daun baru dari daun yang Invertil atau perisainya ini, dia akan mengikuti bentuk moas yang kita bentuk. Kalau misalnya sobat mau bentuk segitiga, ya nanti ininya jadi segitiga gitu. Bismillahirrahmanirrahim, tinggal kita rapihkan. Maaf ya, kesangkut-sangkut ya. Kemudian, bagaimana penyiramannya? Sobat, boleh kenain air hujan. Kena hujan tiap hari, nggak masalah. Kalau nggak kena hujan, ya siram tiap hari, sobat sekalian. Pokoknya kalau moss ini warnanya hijau, berarti dia masih basah. Kalau moss nanti warnanya agak abu-abu, berarti dia kering. Alhamdulillah nih udah jadi sobat sekalian Platiserium Bifurcatum Tinggal kita cantolkan Mudah banget ya sobat sekalian Jadi itu tadi perbedaan Platiserium Bifurcatum Sobat sekalian itu tadi Perbedaan Platiserium Bifurcatum Bedanya dengan Platiserium wilinki Hili dan juga Panama Terutama perbedaan dengan wilinki karena sangat mirip bedanya ini naik atau erect kalau yang willing itu turun naik ke atas dan turun ke bawah ya dan kebalik jangan naik ke bawah turun ke atas ya di bifurcatum sobat bisa dapetin di Fahri orchid ada link WhatsApp di kolom deskripsi atau cari di Google Fahri orchid nanti kan keluar macam-macam ada foto saya alamat saya Instagram saya jejaring sosial saya semuanya keluar ya Semoga video ini bermanfaat, ini juga memenuhi request dari subscriber Vario Orchid karena beberapa ada yang minta untuk Fahri membahas tentang patiserium. Terima kasih untuk requestnya, Fahri tunggu request berikutnya karena kita selalu berbagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.